Mengambil air wuduk di kamar mandi adalah sah Adalah sah jika dimaksud kamar mandi adalah kamar mandi yang ada kloset yang biasa dibuat dipakai buang air kecil dan buang air besar namanya kamar tetap wudunya adalah sah. Yang menjadi masalah adalah membaca bismillah dan menyebut kalimat zikir di tempat tersebut itu seperti apa hukumnya? Hukumnya adalah tidak haram, hukumnya adalah makruh. Mengucapkan bismillah dengan lidah yang terucap kalau bismillah hanya di dalam hati Atau nak ucapkan bismillah tetap sah Jadi kalau bicara tentang wuduknya adalah sah Anda pun mengucapkan bismillah Karena niat untuk baca bismillah disuarakan di WC, toilet Hukum mengucapkan bismillah adalah makruh tidak haram Kapan mengucapkan fikir dan kalimat seperti itu haram? Haram hanya di satu keadaan yaitu Waktu ada sesuatu yang keluar Kita menyebut kalimat fikir itu yang haram Jadi waktu ada keluar lalu mengucapkan bismillah itu haram Atau mengucapkan kalimat fikir itu haram tapi kalau kita menyebut kalimat dzikir, menyebut nama Allah Bismillah dan lainnya di tempat tersebut tidak haram hukumnya hanya makruh hendaknya kita menyebut dengan hati saja. Adapun untuk tetap sah.